Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslor Dimanapun anda berada. Selamat datang dan bergabung kembali Di channel youtube Diva TV Yang akan selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik dan vitamin bahagia Dari Lesti Kejora dan Rizky Bilar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya Dengan cara klik like, komen, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar terbaru dan bahagia dari Leslar tentunya Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini persahabat ya, Kita mendapatkan tentunya kabar sedih dari Om Kevin Karena Om Kevin saat ini sedang dirawat di rumah sakit persahabat ya ini juga kita dapatkan dari akun Mutiara 6892 Di situ ada kalimat yang dituliskan Ya Allah semoga cepat sembuh Om Kevin Firmashah Cepat ya Doakan buat Om Kevin ya Mudah-mudahan cepat sehat, cepat sembuh Dan bisa cepat pulang dari rumah sakit Doa terbaik selalu kita berikan Dari orang-orang terdekat Keluarga Leslar tentunya Doakan support dan dukung Untuk idola dan keluarga besar Lesti Pilar. Kemudian juga, persahabat, kita lihat nih, ada momen Cidukan saat pembagian sembako dari L2W. Ini ada insiden, persahabat. Kita lihat ya, di sini mau terjatuh saat membagikan sembako. Insiden ketika berbagi sembako di momen Abang L. Tuh, persahabat. Aduh, ada aja kelakuan kocak ya. <laughs> Ini cute banget. Kita lihat juga kalimat yang ditulis oleh L2W. Insiden yang terjadi ketika membagikan sembako Sebenarnya ada kegiatan kami yang lain Yaitu berbagi sembako kepada janda dan luafah Maafkan kejadian ini sayang Kalau hanya tersimpan di HP Kami akan unggah video berbagi sembako untuk janda di Ngawi setelah ini Itu informasi dari L2W Mengenai kegiatan-kegiatan L2W persahabat ya Mudah-mudahan lancar Mudah-mudahan persahabat Apapun yang dilakukan mengenai kebaikan, mudah-mudahan selalu dimudahkan. Amin. Kemudian juga persahabat, cidukan vitamin malam hari ini akhirnya muncul. Yang ditunggu-tunggu, yang ulang tahun baru muncul juga nih persahabat. Ya, terlihat Bapak Bilar dan Abang El. Sepertinya tentunya lagi di pesawat persahabat, ya. Kita lihat juga postingan ini diunggah kembali oleh akun sahabat Ruting Anas Ada kalimat yang ditulis juga, Masya Allah, Teberakallah. Alhamdulillah, Ya Allah, akhirnya... Bisa lihat Abang Fatih Mana kasep banget lagi Btwp amanilah kesayanganku Amin Masya ya. Doakan mudah-mudahan ibadah umrohnya Dilancarkan Dimudahkan segala niat baik Dari idola Kesayangan kita Begitu banyak komentar juga Yang diberikan di unggahan ini Di antaranya persahabat dari akun Lestari Ayu 273 Masya Allah, Alhamdulillah, senang banget lihat mereka Wow, ada juga tanggapan dari akun syahidatul.syakila Masya Allah, taburakallah, sehat-sehat kalian semua Semoga selama sampai tujuan dan amal ibadah kalian diterima oleh Allah SWT Amin, Masya Allah Kita lihat juga di terbarunya Papa Bi, makin cute dan lucu Namun kita dibikin Salfok dengan buku Buku selalu dibawa oleh Papa Bilar ini buku kisah tentang Nabi Yusuf. Wah, wow, masya Allah. Kita lihat juga persahabatnya di unggahan selanjutnya. Bener banget ya, sedang berada di pesawat. Masya Allah. Mudah-mudahan lancar perjalanannya. Mudah-mudahan selalu diberikan mudah untuk langkah niat baik dari Leslar. Kita lihat juga tuh di unggahan terakhirnya Papa B Aduh, makin cute dan makin menggemaskan yang ulang tahun. Masya Allah. Sehat selalu El, mudah-mudahan menjadi kebanggaan kedua orang tua Selalu menjadi anak yang saleh, pastinya Kita juga masih menunggu Cidukan hingga kabar terbaru dari Lesti dan Bilar Ini tentunya kita menunggu kabar dari Madinah dan Mekah, pastinya, insya Allah Jangan kemana-mana persalamu terus ikuti channel Youtube Diva TV Yang akan selalu memberikan kabar menarik, kabar bahagia dan terbaru dari Lesti dan Rizky Bilar, tentunya Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bamin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.